This is the future. Permintaan meningkat, Nissan Ariya 2023 tidak lagi tersedia untuk dipesan Nissan mengumumkan bahwa mobil listrik Nissan Ariya 2023 tidak lagi tersedia untuk dipesan Situs resminya mengatakan pesanan ditutup dan dapat menambahkan crossover lain ke lini produk Ingin membeli Nissan Ariya 2023, CEO Ashwani Gupta mengatakan permintaan kuat di AS, Eropa dan Jepang. Juga, masalah di pabrik mobil yang memperlambat produksi. Jadi, langkah tidak mengecewakan pelanggan, tidak menunggu terlalu lama, perusahaan memutuskan untuk menutup pintu pesanan Ariya untuk saat ini, dikutip dari Autoblog, Kamis, tanggal 5 Februari tahun 2022. Pabrikan Jepang lebih lanjut mengatakan bahwa Nissan tidak memberikan angka produksi AS, tetapi sumber pemasok yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa sekitar 6.000 unit tersedia. Jika benar, angka ini tidak jauh berbeda dengan yang dilaporkan pabrikan sebanyak 6.800 unit pre-order yang tercantum dalam pesanan. Artinya, Nissan sangat berhati-hati dalam merilis produk yang satu ini dan Anda bisa melihat betapa sulitnya memproduksi lebih banyak kendaraan ini dalam waktu dekat pabrikan pertama kali membuka reservasi November lalu, sehingga butuh waktu sekitar 7 bulan untuk memenuhi semua pesanan yang ada, yang tentunya cukup lama dibandingkan kendaraan lain yang diproduksi Nissan. Selain itu, Nissan telah mengumumkan bahwa pengiriman beberapa unit yang dipesan akan dimulai akhir tahun ini. Melihat sisi produksi Nissan dari tahun ke tahun, cukup cepat. Seperti tahun 2010, yang meluncurkan lift. Menurut CEO Nissan saat itu, Carlos Ghosn, pabrikan tersebut dapat mewakili 10% pangsa pasar global, atau sekitar 6 juta unit, dalam 10 tahun. Sebaliknya, menurut laporan yang diterbitkan oleh Badan Energi Internasional awal tahun ini, Mobil listrik akan menguasai 8,75 pangsa pasar global pada tahun 2021, atau sekitar 6,6 juta unit. Setelah diumumkan pada musim panas lalu, mobil SUV listrik terbaru dari Nissan akhirnya resmi diungkap. Nissan mengumumkan mobil listrik Nissan Area 2023 akan dibanderol mulai dari 672 juta rupiah.